Yo what's up guys? Kembali lagi dengan channel Dio Pratama Entertainment. Dan kali ini kita bakalan main tentang Angel of the five Zombie. Tanpa langsung kita basa-basi lagi, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Biar aku makin semangat bikin video ini. Ini episode 2-nya. Nah, kita langsung mulai start. Kita mulai single. Kita level 9, guys. Kalau kemarin 17. Tapi kita ni jadi kita itu dari level 9. Eh, no Kalau episode 2-nya level 9, guys, karena kita dichet nih. kayak gini, guys. Oke. Okay. Kita lanjut saja kita start. Oke. Okay. Itu oh, ada musuh. Helikopter aja guys. Ah, helikopter basic. Ayo teman-teman. Gak ada lagi ya. Ah. Eh, jangan paksa-baksain anjay. Aduh, aduh parah banget. Oke, kita ke bawah. Kita bawa Mabesimo sudah yang dari bawah. Eh, ini kok malah ketinggalan. Oke, ayo kita maju. Awas, jangan sampai kena luri. Ya, ayo, kita centang, udah langsung hancur, guys. Iya, eh, kecendamnya marah. So. Oke, okay. kita bakalan nih, guys, keluar. Ayo, raksasa, ikuti kita. Iya, yeah. kaki sampai patah. Waduh, wow, udah sih udah balik nah lari raksasa lebih kuat eh lebih itu ya lebih kenceng dari gua nah gua aja lari gini biasa aja ini raksasa, -raksasa nih oke okay. kita lanjut kayak ini nyamuk merang. oh ini perang dinamakan si ini kayak perang besar eh hey, sini sabar sabar habis mereka Hah, langsung matikan eh hey, raksasanya ketinggalan ah ini, ini, ini. Ajar habis-habisan Ajar tuh Ajar. Oh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sini woi sini oke kita udah, clip nah guys kalau kalian ingin mengunduh seperti permainan ini kalian unduh di Play Store udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini kalau udah, udah, udah, udah, ini kayak apa nih itu aja dia prima jadi bisa dicet guys oh oh a ah. aja kayak kita turun sabar dong ya raksakanya nggak sabar nanya ah, yeah. Woi, ya, hai, itu terus hai, hai, dah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita ini ini kayak lama-lama ini nggak ada suaranya ya udah guys kita bakalan tuh apa tuh? nanti kita kalau ada musuh baru kita lawan nanti bisa ada suaranya dah woi Geng, buruan dong. Geng, kita bersenjata Nah, ini dia nih Kemusunya so, Lawan, lawan, lawan Ayo, ayo, ayo, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Ada zombie guys hmm. Kali tendang, udah langsung hancur kacanya Masuk, waduh mantap jiwa! Wah, ini keren ini raksasa nih, bisa dij jadi jadi pengawal nih. Eh, uh, udah mentok. Oke, okay. eh, sabar, sabar. Ah ini seharusnya yang itu. oke, okay. kita langsung ke sana. Ini median bisa setahun, nih. serang, serang, serang, serang, guys. Cuman gitu doang, loh. Aduh, ada parah. Oke kita bakalan nih tanpa nyerang pun anak murid gue udah bisa nyerang guys Sendirinya ini lagi. Oh kita mah jadinya diem aja kagus usah bantuin mereka karena darah mereka masih full Kau lihat no ya kan ada ada karena mereka nyerang duluan. Waduh. Eh, gua kan bos tuh ngapain? gitu anjay, Ya, ya, ya, ngancurin sampai gitu-gitunya. Ayo. is kita keluar ini jalan lelet amat ya guys ayo buruan buruan buruan buruan buruan masih jawab ya Oh enggak, enggak enggak udah mau menang Hore kita menang ya tapi ya udah enggak apa-apa kill main kill 79 harusnya adalah manatu main severt tiga sukses playing time 00.2 11.249 sukses jadi kalau ini dibintangi bintang 3 oke okay, kita exit dan sekarang itulah level dari mana eh itulah level dari Angel of Tick kalau kalian ingin melanjutkan video ini Tinggal Apa ya Tinggal di like, comment, dan subscribe Saja guys Ini Tio Pratama Entertainment Bih, Mohon maaf bila ada kekurangan Atau kelebihan apapun Sebelum itu jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya guys Oke okay, bye bye